Halo sahabat Galeri Tutorial Channel yang membahas berbagai tutorial yang lagi booming di internet Ada seribuan tutorial yang siap kami sajikan kalian. Jadi tetap tongkrongin channel ini Agar kalian tak ketinggalan tutor-tutor dari kami Jangan lupa untuk yang belum subscribe Klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman dan saudara kalian Lihat oke okay, seperti yang saya jadikan tadi saya kali ini ingin membagikan tutorial cara melihat link IG kita ada yang beku saya tanya gimana nih lihat link IG nya untuk dibagikan karena kita kalau cari di aplikasi memang nggak ada link untuk dibagikan itu jadi kita coba masuk ke aplikasi dulu lemot kalau di aplikasi itu kita masuk ke profil yang ada linknya link, link referral keluar dulu ya dari uh, kalian masuk aja ke browser kalian di sini saya memakai Chrome, kalian bisa pakai browser lain yang ada di HP kalian atau di laptop kalian. Setelah masuk di Chrome, masukkan di kolom pencarian Instagram atau ketik aja IG sudah ketemu. setelah itu kalian login kalau belum pernah login lewat browser masukkan sandi juga email kalian atau nomor HP kalian dah kalian login ini sudah login ya Nah setelah kita login kita masuk ke profil di kolom kanan bawah ini yang ada foto kita, hijau nah, dulu ya, biar kelihatan nih. Kalian klik aja mobil kalian di pojok kanan bawah. Nah, setelah kalian login, masuk ke folder kalian untuk menyalin link kalian, kalian tekan aja kolom pencarian itu di browser atas sendiri. Nah, setelah kalian klik, kalian klik aja ini dekat logo pena ini klik copy atau salin nah kalian sudah menyalin link IG kalian jadi kalau kalian ingin melihat link IG kalian, kalian pastikan di kolom pencarian itu tempel itu link IG kalian jadi cukup simple ya setelah link kalian dapatkan kalian bisa catfish kalian di Facebook WA atau yang lain atau bisa langsung kalian kirim undangan ke teman-teman kalian -teman jadi cukup begitu aja simple sekarang kita coba ya apakah linknya berfungsi atau tidak kirim linknya ke teman kita kita masuk ke WA, kirim lewat WA aja tunggu sampai selesai loading Nah, link sudah terkirim Sekarang kita coba Klik linknya apakah Bisa langsung membuat kita ke Instagram atau tidak Ini muncul pilihan Buka dengan Instagram atau dengan Browser Kalian bisa buka langsung aja dengan instagram kalian klik dengan instagram ya. kalau masuk ke nah masuk ya berarti link kita berfungsi jadi cukup simpel demikian cukup demikian diri ya juga malam ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh